Halo pemirsa, Halo bapak-bapak, jika sudah sangat bosan dengan Avanza Garis miring Xenia, maka menurut saya Nissan Serena adalah pilihan bapak-bapak kreatif untuk bisa nyenangin orang tua dan keluarga tercinta. Belum lagi bisa manasin tetangga juga. <laughs> Pikir sayur semalam kali ah. Nah, saya punya 6 poin. Kenapa menurut saya Serena tipe C24 ini layak dipersembahkan untuk keluarga tercinta? Yang pertama, Lega. Yoi, gak ada debat lah ya soal akomodasi ruang yang ditawarkan Serena ini. Dengan panjang setara Innova dan kabin setinggi mobil travel, ditambah ukuran jendela yang gede-gede. Bayangin aja, hampir setengah bodi itu adalah jendela. Bener-bener ngasih kesan yang luas banget. Ini sih seru banget buat ajak tamasya keluarga ke taman safari gitu misal. Masuk ke hutan, lewat jalanan dengan hamparan kebun teh, kita bisa leluasa banget nikmatin pemandangan sepanjang perjalanan. Gimana keluarga nggak happy ya kan? Nah, terus lagi yang desain ini mobil kayaknya udah mikirin banget deh. Jadi kalau jendela gede itu kan memang kesannya luas, tapi pasti ruang privasi jadi berkurang. Nah, di serena tipe HWS ini dia udah dilengkapi tirai, jadi bisa mengembalikan ruang privasi secara utuh. Dan jadinya, mobil juga terkesan homey gitu. Nyaman banget jadinya. Jadi walaupun lagi macet-macetan di kota, penumpang bisa bebas tidur sampai nganga tanpa khawatir diketawain pengendara sebelah yang lagi numpang acak. Gak cuma bisa manjain penumpang, pengemudi juga kebagian dimanja dengan visibilitas yang super lapang, berkat kombinasi kaca yang lebar dan dashboard yang rendah, jadi bisa ngasih feel supir bus akap. Belum lagi joknya, ya Allah ini tuh masih good condition banget. Mengingat ini mobil dari 2007, which is kalau sekarang 2023, berarti udah sekitar 16 tahun lah. Ini tuh, lihat kulitnya masih mulus, kenceng, dan kenyal. <laughs> Maksud saya, sekel, eh nggak lupuk, man maksudnya. Buat penumpang baris ketiga pun nggak luput dari sentuhan manja Serena legroom atau ruang kaki nggak beda sama penumpang baris dua pokoknya. Jadi penumpang dewasa pun masih sangat nyaman, duduk di baris ketiga. Kacanya juga lebar, bisa dibuka pula, terus joknya sama-sama kulit juga. Dapat seatbelt 3 titik, dapat cup holder, speaker, terus headrest juga sangat proper. Nah, itu tadi baru poin satu. Sekarang kita ke poin 2. Poin kedua, lantainya tuh pendek. Rendah maksudnya. Nah, kalau ini pasti eyangnya yang suka. Untuk masuk ke dalam mobil itu effortless banget, gampang pokoknya. Pijakannya juga lebar, ada handgrip-nya. Dan karena pintunya model sliding atau geser, bukanya tuh jadi bisa maksimal. Lebar banget. Jadi masuk sambil bawa tas sekaligus juga masih bisa. Meskipun lagi di parkiran yang sumpit. mantap kan? Deck atau lantai yang rendah ini juga ngasih kemudahan lain saat kita masukin barang ke bagasi belakang. Terutama yang berat. Karena bibir bagasi itu emang paling enak kalau nggak lebih dari tinggi pinggang. Jadi tangan cuma nahan beban aja, nggak perlu keluarin tenaga lebih buat angkat, pindahin barang, masuk ke dalam bagasi. Yang ketiga, kursinya bisa gitu. Di luar material dan build quality kursi Serena yang aduhai, konfigurasi joknya juga bikin geleng-geleng. Lihat aja sendiri nih, bisa gitu masa. Dan silahkan Anda bebas berimajinasi joknya mau dibikin format apa, dan mau digunakan untuk apa, terserah yang punya. Poin keempat, praktis, mau apa aja gampang. Keunggulan bodi yang gede, dan konfigurasi jok yang gak umum, Serena ini bukan hanya sekedar bisa angkut beban keluarga, <gakal> tapi juga bisa angkut beban kerjaan. Jadi dia ya itu istilahnya dari mobil mewah keluarga, bisa dialih fungsi menjadi mobil box JNA. Coba aja, dengan dek lantai rendah dan rata, lempeng sampai depan supir. Memasukin motor bit juga bisa kali ya, sekali telan, nggak usah pakai pisang. <gakal> Poin kelima, modis. Ya, yang namanya mobil mewah masa nggak modis. Tapi kalau masalah desain itu saya kembalikan pada selera masing-masing pemirsa aja, karena dia nggak punya nilai mutlak. Tapi kalau saya boleh bilang, desain mobil ini tuh enak loh dilihat, apalagi kalau dipadankan sama interiornya itu loh. Wah, jadi bikin respect sih kalau menurut saya. Jadi saran saya kalau pemirsa dapat mobil yang interiornya pamerable, <kasi> kasih spill dikit lah. Jangan dikasih kaca film yang gelap, hitam gitu. Jadi investlah dengan pasang kaca film yang merek rada bagusan. Kalau kaca film yang bagusan itu kan, walaupun masih nerawang, tapi yang dalam tetap bisa berasa adem. Yang keenam, ekonomis. MPV semewah ini, yang harganya mulai dari 70 jutaan, cuma Serena C24 aja pilihannya. Nggak ada lawan. Sekian cerita kesan pertama saya sama Nissan Serena Highway Star atau HWS, produksi tahun 2007 ini. Saya sengaja gak bahas kekurangan atau nilai negatif dari mobil ini. Karena yang pertama, saya bukan seorang mekanik, apalagi pengamat otomotif. Dan yang utama, karena saya menyadari, semua keputusan yang dipilih akan selalu ada risiko yang menyertai. Tinggal kitanya aja bisa menyiapkan diri atau enggak untuk menerima risiko itu. Terima kasih atas kebersamaannya, semoga tontonan ini bermanfaat, biar jadi pahala juga buat konten kreatornya. Amin. Terima kasih yang udah bilang amin tadi. Semoga yang share video ini juga dapat manfaat pahala yang sama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Ya pencet